Pertanyaan yang hari ini belum mampu terjawab di kolom komentar Nah pada video kali ini kita pengen jawab satu persatu ya Biar nanti teman-teman kita bisa merasa aman dan nyaman Karena hari ini ketika sudah berkenalan dan telat bayar di aplikasi pinjol Sepertinya banyak di antara teman-teman kita ini yang istirahatnya terganggu yang energinya terus-terusan habis karena dibuat untuk berpikir sesuatu yang hari ini belum tentu pasti terjadi Nah pada video kali ini kita pengen menerangkan beberapa aplikasi pinjol yang mungkin salah satunya nanti ada yang mungkin kalian pakai Terus hari ini belum mampu melakukan pembayaran Apa saja sih bang aplikasi pinjol yang akan abang jelaskan pada video kali ini. Nah ini kita pengen ngebahas yang mana dulu kira-kira ya Coba kita pengen ngebahas di aplikasi rupiah cepat dulu ya Ada yang pakai aplikasi rupiah cepat Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi rupiah cepat ini Nah kita pengen tunjukin dulu ke kalian aplikasi rupiah cepat Oke ini dia Oke ini kita udah masuk dan kalian bisa melihat di disitu tagihan yang belum dibayar itu sebesar Rp723.201 nominal yang lumayan banyak dan ini sudah terlambat selama kalian bisa melihat detail tagihannya dulu ya itu sudah terlambat selama 898 hari dan total tagihannya itu 723.000 dan mungkin kepo ya kenapa jumlahnya bisa sebanyak itu Bang. Jadi di awal ini pinjamannya lebih kurang sekitar 350.000 ya dan ini sudah ada kelipatan sepertinya. Di situ kalian bisa melihat terlambat 898 hari ya. Dan ini ada biaya keterlambatannya juga di situ. Dan mungkin beberapa teman-teman kita hari ini bertanya-tanya ya. Apakah aplikasi dari rupiah cepat ini sudah legal OJK atau belum bang? Mungkin punya pengalaman ini itu segala macam Jadi untuk di aplikasi rupiah cepat ini Sudah legal OJK Memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Untuk aplikasi rupiah cepat sudah legal OJK Itu yang pertama dan yang kedua apakah aplikasi rupiah cepat ini akan melakukan penyebaran data bang ketika kita belum mampu melakukan pembayaran? Banyak juga pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi rupiah cepat. Karena semua aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data, mengintimidasi, meneror dan menjatuhkan harkat martabat si debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Oke okay, udah jelas Yang ketiga apakah aplikasi rupiah cepat ini Sudah punya debt collector lapangan atau tidak bang? yaitu pertanyaan yang banyak juga ya Yang seperti itu Dan jawabannya belum ada Untuk di aplikasi rupiah cepat Belum memiliki debt collector lapangan Nah itu untuk di aplikasi yang pertama Kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi yang selanjutnya, yang mungkin juga hari ini sedang kalian gunakan dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran, kita pengen lanjut untuk di aplikasi ada modal, ya. Ada yang pakai aplikasi ada modal, dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Nah, kita pengen buka dulu aplikasi ada modal, ya. Ini dia aplikasi ada modal ya silahkan dibaca-baca dulu perjanjian privasi dan otorisasinya Dan kalian bisa langsung mengklik di tombol bawah yang tulisannya setuju Dan aku pengen nunjukin dulu tagihan saat ini Nah di situ sudah ada total tagihannya 6 juta rupiah. Wow, banyak ya iya banyak ya. Apalagi masa-masa seperti ini kemampuan kita untuk melakukan pelunasan ataupun mungkin penyicilan di aplikasi pinjol ini memang masih cukup lemah ya kan. Dan kita terus berharap dan mendoakan teman-teman kita ya supaya tetap diberikan kesehatan, tetap Semangat, dilimpahkan rahmat dan rezeki sehingga kita bisa melunasi semua hutang dan terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini. Amin, Ya Robbal Alamin. Oke, ada yang pakai aplikasi Ada Modal. Dan hari ini mungkin sedang bertanya-tanya, ya kan? Apakah aplikasi Ada Modal ini sudah legal OJK atau belum, Bang? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Ada Modal ini? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke gue pengen jawab ya untuk di aplikasi ada modal Ini dia aplikasi ada modal dan kita pengen masuk dulu ke tagihan Totalnya 6 juta Untuk aplikasi ada modal sudah legal OJK Memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Itu pertanyaan yang pertama sudah terjawab Dan pertanyaan kedua Apakah ketika kita telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar di aplikasi ada modal ini mereka akan melakukan penyebaran data tidak bang? Banyak juga pertanyaan yang seperti itu yang mungkin hari ini sudah punya pengalaman ya disebar data sama aplikasi pinjol ilegal. Jadi untuk di aplikasi ada modal ini karena mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin OJK maka mereka tidak akan melakukan penyebaran data. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh semua aplikasi pinjol legal OJK Jadi kalau hari ini kalian diancam Kalian harus lebih teliti ya aplikasi pinjol Apa yang hari ini sedang kalian gunakan Untuk aplikasi pinjol legal OJK itu hanya tersisa 102 aplikasi Termasuk di dalamnya adalah aplikasi ada modal Mereka memiliki status terdaftar dan berizin di aplikasi-aplikasi pinjol dan apakah hmm, uh, aplikasi ada modal ini sudah memiliki debt collector lapangan ya, itu pertanyaan yang sering juga. Untuk aplikasi ada modal belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk ngumpulin uang terus bayar utang dan nggak usah minjol lagi, ya kan? Dan kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi yang selanjutnya. Oke, kita pengen ngebahas untuk di aplikasi Bantu Saku ya. Oke, ini dia aplikasi Bantu Saku dan kita pengen melihat tagihannya dulu ini dia. Nah, di situ kalian bisa melihat sudah terlambat ya. Di situ tanggal jatuh temponya itu kemarin di tanggal 27 bulan 2 tahun 2021 dengan total tagihan sebanyak 4.892.000. Loh, Bang kok bisa sebanyak itu, ya? Dan apakah total 4.800 itu sudah ditambahkan biaya denda dan bunga, Bang? Iya. Jadi aku juga pengen Ngasih tahu ke kalian ya untuk 102 aplikasi pinjol legal OJK itu untuk biaya denda dan bunganya tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi kalau kemarin kalian pinjamnya 2 juta sekarang jadi 4 juta berarti sudah ada kelipatan 1 kali lipat ya 2 ditambah 2 jadi sama dengan 4. Apakah itu boleh atau tidak bang? Jawabannya boleh dan itu direstui oleh OJK. Apa bedanya dengan aplikasi pinjol ilegal, Bang? Kalau yang ilegal itu kita pinjamnya 2 juta bisa nanti biaya denda dan bunganya jadi 30 juta, 20 juta. Itu pasti buat kita tambah pusing ya kan? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Bantu Saku ini? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Jadi untuk aplikasi Bantu Saku ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Mereka legal OJK. Dan yang kedua, apakah aplikasi Bantu Saku melakukan penyebaran data, Bang? Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini? Jawabannya tidak, dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi Bantu Saku, karena mereka masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi Bantu Saku memiliki debt collector lapangan? Ini pertanyaan yang seperti ini banyak, ya kan? jawabannya belum ada jadi kalian masih punya kesempatan untuk ngumpulin uang buat bayar utang ya kan Oke itu tadi tiga aplikasi dan di video yang selanjutnya nanti kita pengen ngebahas lagi aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan kalian bisa request di kolom komentar ya kalian mau ngebahas aplikasi apa hari ini ya kalau nanti kita ada waktu kita bakal share lagi pengalaman kita ya kan untuk di aplikasi-aplikasi pinjol yang jelas aku pengen mengingatkan ke kalian hari ini untuk stop gali lubang tutup lubang apapun alasannya hari ini jangan lagi menambah deretan hutang yang semakin panjang dan pastinya itu akan membuat kita tambah pusing ya. Yang sedikit ini saja hampir seperti banyak dan pastinya menyusahkan hati dan pikiran Oke tetap semangat ya mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki dan rahmat Sehingga kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang yang ada hari ini Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh